lagi, kisah lama yang pernah, kini datang lagi Dan tak bisa lagi, aku maafkan semua yang telah terjadi Tak berisah, tak akan bisa Kembali di sini Sadarkah kata, telah menyakiti hatiku Sesuka hati. Tidak bisa Membuatkan cintamu Biarkan Dirimu di hidupku biarkan ku jerban sendiri tanpa cinta. cinta biarkan ku lepas biarkan ku jatuh biarkan ku lepas biarkan ku jatuh biarkan ku lepas biarkan ku jatuh biarkan ku lepas biarkan ku jatuh